Halo, halo, halo guys. Welcome back again di channel Sundanese Slot guys ya. Di sini kembali lagi bersama gua uh, akan bermain kembali maju Wish ya. Dan di sini gua bawa kredit di 800-an ya. Dan gua tetap memakai betting seperti biasanya yaitu betting 10.000 guys jadi gimana polanya gimana caranya gimana putaran-putaran di Mahjong Weiss ini baik kalian simak video ini ya jangan sampai di skip-skip biar kalian enggak ketinggalan gitu ya caranya kayak gimana oke di sini gue langsung aja putar aja langsung secara auto di 30 guys ya Oh ya guys by the way gua sini tetap setia gua mainnya di gede 77 ya guys ya gede 77 ya situs yang paling gua rekomendasi untuk saat ini guys karena situs ini sudah pasti selalu membayar ya karena hmm, apa ya karena sangat terpercaya gitu guys ya tentunya dan buat kalian juga ya yang mau daftar yang mau join di gd77 bisa aja langsung kalian uh, klik uh, pin komentar ya link komen langsung aja kalian gaskin aja situ buat daftar dan buat uh, join ke komunitasnya ya oke okay guys uh, dan keuntungan buat kalian kalau misalnya kalian bisa join ke komunitas itu kalian bisa dapat event seperti uh, private gitu ya. Update-update seputar pola berbagai game, itu ada Olympus atau apapun itu guys. Jadi langsung aja kalian nggak ada ruginya buat kalian join ke sana ya guys ya. Seperti itu. By the way, mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara yang mengganggu seperti korokan aja guys. Nah, di sini teman gua uh, lagi tidur ya. Dan gua disini gua bikin kontennya di malam hari guys Jadi ya saya okay sorry lah ya Yang dengar suara ngorokan manja Bisa kalian komen ya Biar ntar gua spill ke temen gua yang lagi ngorok cok Oke okay, gua guys lagi di 30 putarannya ya guys ya by the way main Majung Waze ini jangan buru-buru guys jadi apa ya lebih kesabar sih kita harus banyak sabarnya gitu loh boy harus sabar harus teliti juga gitu guys maksud teliti itu jadi kayak apa ya? jadi kalian harus lihat dulu putaran itu ya. kalau misalnya di spin awal kalian putaran 30 itu nggak ada konek sama sekali, nggak ada perkalian sama sekali yang bisa connect ya. kemungkinan besar itu lagi jelek ya. di hari itu lagi jelek. jadi kalian bisa coba sabar, kalian bisa tunggu di jam-jam uh, berikutnya atau di hari berikutnya guys. di sini kita dapat Uh, spin ya, dapat free-spin ini mm -mm. wild. cerot, mantap, aduh tempat putaran terakhir, ayo dong ayo dong Ayo dong naga please please please please please. Nah, naga wah, ma naga mahjong ya, bukan naga sebelah, naga mahjong boy, jangan salah paham. Oke, okay, menang super luar biasa 493 ribu ya guys ya, ini. Cara kita tadi bawa modal di 800.000 dan kita udah mencapai 1,6 ya. Mantap banget gila bos, best, 10 sepuluh ih.. aduh pecahnya kurang bos.. ayo golosor manja golosor mm -mm. itu dia boy.. sedap yuk kasih head lagi kasih head mantap satu juta boy thank you banget for coming. see you in the next video guys bye bye